Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian berjumpa lagi dengan saya Soleh masih di Fatih Channel Saudara sekalian Seyogianya sholat yang kita lakukan itu Ibadah yang kita lakukan itu Memiliki ekses atau berdampak pada perilaku kita Sebagaimana dalam Al-Quran dinyatakan Waqimis sholat Inna sholatatan hanil fahsyai wal munkar Jadi sholat itu seyogianya mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan jahat itu tercegah oleh sholat Dalam surat Al-Asr misalkan. Illalladzina <tell> amanu wa sholihat Jadi setelah kita beriman itu kemudian akan melahirkan amal soleh. Jadi seyogianya ibadah kita, sholat kita itu memiliki dampak yang positif terhadap perilaku kita. Sekarang yang menjadi masalah adalah kita sholat terus setiap waktu. Kita ibadah terus setiap waktu, tapi perilaku kita tetap jelek. Perilaku kita tetap maksiat. Orang mengatakan sholat terus maksiat, jalan STMJ kan seperti itu. Nah, di sini kita akan berusaha sama-sama menjawab persoalan itu. Jadi, sekalian dalam sholat itu ada dua hal: sholat secara fikih yaitu tata cara atau kaifiat pelaksanaannya mulai dari gerakan dan bacaan-bacaan di dalam salat ini kajiannya fikih ada juga salat dilihat dari segi atau perspektif tasawuf dari hatinya kita melakukan salat bagaimana kondisi hatinya salat itu adalah bentuk ibadah bagaimana kegusuhan kita bagaimana posisi hati kita Nah, jadi sholat bisa dikaji dari dua sisi, yaitu sisi fikih, tata cara pelaksanaan atau kaifiat dan juga dari sisi hati kita yang melaksanakan sholat. Untuk memperbaiki sholat agar menghasilkan perbuatan baik itu, menurut sebagian orang, yaitu dengan cara sholatnya harus benar, secara fikih. Nah, mungkin iya seperti itu, tapi mungkin juga tidak. Karena kita bisa buktikan bahwasanya, dengan benarnya sholat secara fikih, gerakannya, bacaannya itu belum tentu menghasilkan sholat mencegah perbuatan keji dan munkar merubah perilaku kita. Kalau kita bandingkan sholatnya orang saat ini, kita dengan sholatnya umat terdahulu. Kalau dari segi kajian fikih, saya yakin masih bagusan orang-orang saat ini. Umat-umat sekarang itu sudah banyak ilmu datang kepada kita. Dulu itu ilmu itu terbatas. Begitu juga ilmu fikih mungkin terbatas kepada umat Islam itu. Tapi sekarang ilmu itu sudah gampang. Kalau secara fikih, saya yakin umat sekarang sholatnya jauh lebih bagus daripada umat terdahulu tetapi dari barokah sholat itu apakah umat sekarang lebih baik dari umat terdahulu belum tentu, kan seperti itu bisa jadi umat dahulu lebih berkah sholatnya lebih menghasilkan perilaku yang bagus padahal secara kaifiat mungkin lebih jelek dari kita tidak sebagus kita karena waktu itu ilmunya masih informasi tentang sholat itu masih terbatas tapi sekarang itu secara kaifiat orang sudah bagus-bagus melaksanakan salat. Bacaan Al-Qur'an misalkan. Ulama-ulama dahulu, para penyebar Islam zaman Sunan misalkan, zaman wali dengan orang-orang sekarang bacaan Qur'annya secara kaidah baca Qur'an masih bagus mana? Saya yakin masih bagus orang-orang zaman sekarang. Dari kaidah baca Al-Qur'an kaitah tajwid, kaidah kemudian Kiro'ah Saya yakin masih bagus orang-orang sekarang Tapi dari segi berkah Apakah sekarang lebih berkah dari dulu Justru kalau kita lihat Walaupun bacaan Qur'annya Tidak sebaik sekarang Para wali dan umat Islam waktu itu Sepertinya lebih Dekat dengan Allah ketimbang kita Doanya lebih diterima mereka Ketimbang kita Perilakunya benar-benar Baik dari hasil solatnya itu Dari hasil baca Qur'annya itu nah di sini berarti kalau menurut saya yang dominan untuk menghasilkan perilaku yang bagus amal soleh dari sholat adalah sholat dari segi hati dari segi tasawufnya apa sholat dari perspektif tasawufnya yang pertama adalah niat bagaimana niatnya niatnya itu apakah tulus atau karena ada sesuatu Kemudian yang kedua, keikhlasannya ketika melaksanakan sholat. Ikhlas tidak sholatnya. Mungkin saja sekarang orang melaksanakan sholat karena ingin sesuatu di luar kecintaannya kepada Allah, di luar karena Allah. Bisa saja karena faktor-faktor dunia. Tidak semurni ulama-ulama dulu, orang-orang terdahulu misalkan, mereka melaksanakan sholat dari segi niat itu benar-benar karena dia... Mengetahui ajaran Islam yang sesungguhnya yang harus menyembah kepada Allah dengan sholat itu lebih tulus, misalkan dari segi niat orang-orang dulu, ketimbang sekarang zaman kita. Kemudian, dari segi keikhlasannya, kita itu sekarang dengan penuh keterpaksaan melaksanakan sholat itu, sehingga tidak ada ikhlasnya ketika melaksanakan sholat. Nah, itu salah satu hal-hal yang bertalian dengan kajian hatinya ketika melaksanakan sholat. Nah, di sini saya yakin yang menjadi faktor yang dominan kenapa sholat tidak menghasilkan perilaku yang bagus itu adalah dari kajian hati niat kita masih belum bisa murni 100% karena Allah kemudian keikhlasan kita, kita melaksanakan sholat masih belum ikhlas 100% nah di sana wajar kalau sholat kita, ibadah kita tidak bisa membawa ekses yang baik bagi perilaku kita sehingga sholat ya sholat kemudian melakukan dosa yang melakukan dosa mulai saat ini saudara, -saudara sekalian marilah sama-sama termasuk saya juga akan terus belajar bahwasanya niat kita dalam sholat tulus dalam menjalani sholat kita juga ikhlas secara hati jadi bukan hanya dari segi fikih kaifiat sholat yang harus kita bina sekarang karena kalau urusan fikihnya dari kecil juga sudah diajarkan dari mulai TK juga sudah diajarkan bagaimana sholat yang baik secara kaifiat fikih Tapi secara hati kita itu tidak ada di pelajaran di sekolahnya Bagaimana hati kita ketika kita sholat Bagaimana niat dan keikhlasannya ketika sholat Itu jarang ada disiplin ilmu yang mengarah ke sana Niat masih seputar talafudnya aja, Usoli dan non-usoli Bukan itu padahal yang menjadi pokoknya yaitu menjadi ketulusan dan keikhlasan hati. Di situ poinnya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kualitas dari sholat kita, terutama secara batin kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.